Oke kembali bersama saya Dago Vino dalam channel Go tutorial. Oke teman-teman kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bab Stoikiometri kimia kelas 10 Dan ini kita akan membahas tentang reaksi kimia yang sederhana dengan menerapkan konsep mol yang sudah kita pelajari Langsung aja teman-teman ya Jadi yang penting pertama kali adalah ingat lagi konsep mol. Ya konsep mol seperti ini Dari mol bisa di uh, jabarkan atau dikembangkan menjadi massa, ke jumlah partikel, ke volume, ke itu teman-teman sudah tahu di rumus-rumus sebelumnya. Nah, prinsip yang akan kita gunakan di reaksi kimia hanya seperti ini. Jadi, pada setiap reaksi dalam fase apapun akan selalu ber berlaku, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Ya, Jadi, kita akan gunakan perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Ya Contohnya seperti ini. Coba kita sudah punya reaksi 2AL tambah 32SO4 menjadi AL2SO43, +32 di sini teman-teman bisa melihat koefisiennya adalah 2 banding 3 banding 1 banding 3. Maka ketika ini diterapkan dalam angka mol, ini 0,2, di sininya 0,3, di sini 0,1 di 0,3. Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu untuk konsep itu ya. Oke, langsung kita bahas beberapa soal. Yang pertama. Pada pembakaran 8,8 gram gas C3H8 dengan gas oksigen dihasilkan gas CO2 dan uap air. Bentukan masa gas O2 yang dibutuhkan dan masa dan volume gas CO2 pada kondisi STP seperti itu ya Nah di sini yang penting adalah kita harus mempunyai reaksinya dulu dan reaksi itu harus harus setara teman-teman <tuh> ya Jadi ini ada senyawa C38 dibakar dengan gas oksigen nanti menghasilkan gas CO2 dan uap air nah reaksi ini harus kita setarakan dulu ya ini kita saya setarakan dengan cara langsung saja ya jadi yang penting reaksi harus setara dulu nah lalu di sini kita punya 8,8 gram gas c 3 ya ini 8,8 gram nah yang harus kita cari adalah mol ya molnya nah teman-teman sudah pelajari di konsep mol bahwa yang namanya mol itu kalau ada massa dibagi dengan Mr ya saya hitung cepat saja MR-nya C38 adalah 44. Sehingga untuk mencari mol di sini akan mendapatkan angka 0,2 mol. Seperti itu ya. Nah, dengan satu uh, set saja kita sudah punya molnya, kita bisa mencari mol yang lain. Caranya adalah dengan perbandingan koefisien tadi. Jadi kalau di sini satu, di sini 5, di sini tiga, di sini 4, maka kalau ini 0,2 mol, di sini akan kita dapatkan 0,2 dikali 5, atau 1 mol. Sedangkan di sini akan didapatkan 0,6 mol. Di sini akan kita dapatkan 0,8 mol. Nah, intinya cuma di sini, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya data molnya semuanya, pertanyaan apapun biasanya sudah pasti bisa dikerjakan. Jadi pertanyaan yang A adalah kita mau mencari masa CO2. Masa itu tinggal dicari dari mol dikalikan MR, ya teman-teman. Jadi kita gunakan molnya ini. 0,6 mol karena CO2 dikalikan dengan MRnya CO2 itu 44 ya, nah 0,6 dikali 44 nanti ketemu sekitar 26,4 gram ya, berikutnya kita disuruh juga mencari uh, volume gas CO2 ya, ini saya coba saja karena masanya sudah dicari, jadi kita mau mencari masanya uh, maaf, volumenya CO2 pada STP, ya, nah pada STP tadi kita sudah Tahu bahwa tinggal molnya dikalikan 22,4, jadi 0,6 dikali 22,4 ya, di sini akan didapatkan angka berapa teman-teman, nah, 0,6 dikalikan 22,4 itu akan mendapatkan 13,44 liter ya, oke, nah seperti ini sederhananya ya, untuk soal stoikiometri dalam reaksi kimia sederhana. Nah, saya akan bahas satu contoh soal di mana contoh-contoh soal ini akan bisa um, menjabarkan banyak sekali besaran-besaran atau bisa kita bilang hampir satu bab dalam bab stegiometri ini. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Ada 5,4 gram aluminium direaksikan dengan asam sulfat menurut reaksi ini. yang Sudah diketahui data AR-nya. Nah, dari reaksi tersebut tentukan masa aluminium sulfat yang terjadi. Oke, saya tulis di sini pertama kali kita punya data 5,4 gram aluminium ini ya, teman-teman. Nah, ini kita harus mencari apa dulu? Mol dulu. Ya, molnya aluminium. 5,4 dibagi MR-nya dia 27. Ini ketemu 0,2 mol. Nah, data 0,2 mol ini akan kita pakai di sini. Saya masukkan di sini, teman-teman ya, 0,2. Berarti di sini pasti bisa kita cari molnya langsung oke teman-teman pasti sudah pinter ya jadi 0,3 yang di disini 0,1 di disini 0,3 ya ini dua banding 3 banding 1 banding 3 oke nah saya yakin teman-teman sudah bisa nah pertanyaannya adalah masa aluminium sulfat yang dihasilkan jadi untuk mencari masa kita tinggal gunakan rumus mol dikalikan MR ya nah MR-nya kita cari dulu ya, agak ribet nih teman-teman. Jadi, aluminium sulfat itu berarti 2 dikali 27 ditambah, S-nya ada 3 ya, berarti 3 dikali 32, ditambah O-nya ada 12 nih. 12 kali 16 ya. Ini ketemu 54 ditambah 96, ditambah 96, itu berapa teman-teman ketemunya? Eh, maaf, ini 192 ya teman-teman ya. He -he. Ini ketemunya nanti jadinya 342. Nah, di sini baru kita masukkan di sini. Nomornya 0,1 ya. Di yang ini yang teman-teman yang dimasukkan. Dikalikan dengan 342. Ketemulah 34,2 gram. Ini kalau yang dicari adalah uh, masanya aluminium sulfat. Oke okay ya. Oke, okay, nah berikutnya. Dengan soal yang sama, ditanyakan lagi jumlah partikel asam sulfat yang diperlukan. Ya, tadi kita sudah punya data mol 0,2 0,3 0,1 0,3 Nah berarti kalau kita mencari jumlah partikel itu tinggal mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 Nah molnya kita pakai yang asam sulfat ini ya Jadi 0,3 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 Itu akan ketemu eh, 1,806 dikalikan 10 pangkat 23 partikel selesai teman-teman ya Nah lalu pertanyaan berikutnya dengan soal yang sama kita ditanyain volume gas hidrogen pada RTP, ya tadi kita sudah tahu bahwa ini molnya adalah 0,3 jadi kalau ditanyakan volume dengan RTP itu tinggal mol dikalikan 24 masukkan 0,3 dikalikan 24, ketemu 7,2 liter ya kan, gampang banget teman-teman lalu pertanyaan lagi volume gas hidrogen yang diukur pada kondisi TP tertentu di mana 0,6 gram NO bervolume 10 liter ya teman-teman ya. Nah di sini kita punya gas lain ya atau set lain. Set lain ini kita cari molnya dulu ya. Molnya itu masa dibagi Mr. Mr-nya 30. Ini ini molnya NO teman-teman ya supaya nggak bingung. Nah ini ketemu berapa 0,02 mol. Nah setelah ketemu mol, baru kita bandingkan pakai tabel uh, yang sudah kita pelajari. Jadi kalau ada dua set, kita buat tabel saja. H2 NO. Nah, kita nggak usah memulai dari masa. Kita cukup melihat dari mol dan volume saja. Volumenya H2 di sini berapa? 0,3 ya. Ini masih pakai soal yang sama. Nah, volumenya kita mau cari. Sedangkan, NO-nya itu diketahui mol tadi 0,02 dan volumenya 10 liter. Di sini tinggal kita gunakan perbandingan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Ya, mol-nya 0,3 per 0,02 sama dengan X per 10. Di sini akan kita dapatkan X adalah 0,3 dikali 10, 3 dibagi 0,02 atau bisa kita hitung menjadi 150 liter ya, seperti itu. Nah, masih uh, sama teman-teman dengan soal yang sama. Misalkan ditanyain seperti ini. Volume asam sulfat pada 27 derajat dan 2 atm. Nah, jadi sama tadi kita sudah punya di sini 0,3 mol. Ini adalah P, eh, T, ya. Tapi kita harus jadikan ke Kelvin, ini 300 Kelvin, sedangkan ini adalah P. Di sini kita gunakan rumus PVnRT. Jadi P-nya dua, volumenya mau kita cari, molnya adalah 0,3, R kita sudah punya angka ya 0,082 dikalikan 300. Sehingga di sini akan didapatkan angka. Oke okay, saya hitung dulu teman-teman ya 0,3 dikalikan 0,082 dikalikan 300 dibagi dua ya. Jadi ini ketemunya sekitar 3,69 liter. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ada satu lagi mungkin. Ketika kita misalkan ditanyain kemolaran asam sulfat apabila volume larutan dianggap 100 ml. Oke, jadi bicaranya asam sulfat lagi. Ya, ingat rumus molar itu mol per volume. Molnya tadi di sini 0,3 ya, teman-teman ya, masih ikut soal yang tadi. Nah, volumenya ini jadi volume ini kita jadikan ke liter adalah 0,1, sehingga menjadi 3 molar, ya, seperti itu. Ya, jadi dari satu soal ya kita diketahui satu molnya, bisa dicari banyak sekali variasi soal, yaitulah hitungan reaksi kimia sederhana, ya. Oke, gitu teman-teman ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita, jangan lupa uh, subscribe, Like dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video kita yang akan datang.